Oh, udah. Adik. Adik, EP, dua puluh tiga tahun yang merupakan seorang oknum bayangkari Polres Banyuasin diduga berselingkuh. EP, tertangkap berselingkuh dengan seorang pria idaman lain, pria tersebut berinisial MI, 24 tahun yang diketahui anak kepala desa di wilayah Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Bagus. Usai kejadian, Ade Pratama langsung membawa istri dan selingkuhannya itu ke Mapolsek IBI Palembang, Ade langsung membuat laporan polisi terkait kasus dugaan perzinahan yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Kapolsek IBI Kompol Roy Tambunan SPSIK saat dikonfirmasi membenarkan laporan dari Ade Pratama. Roy menambahkan, saat ini keduanya masih dalam pemeriksaan pihaknya, masih kita periksa dan sudah diamankan.